memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar bahagia untuk keluarga Konoha semuanya kita lihat persahabat ya di kabar pertama ini yang sangat membahayakan Ketika channel live syukuran 1 juta subscriber para sahabat ya untuk videonya ini sudah mencapai 830.000 viewers Hampir 1 juta para ya Yuk sama-sama kompak Mudah-mudahan tembus di angka 1 jutaan Live syukuran di channel YouTube-nya Leslar Entertainment Kita doakan kita harus selalu support dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan dari It's B30 juga nih persahabat ya, banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan. Salah satunya dari akun Bilkis1589 mengatakan di kolom komentar, Padahal ini durasi 4 jam, Alhamdulillah sudah mau 1 juta, pas lagi asyik dengar Papa menyanyi bagus-bagus, Abang Langit masuk ikut nyanyi pingin banting HP benar-benar jadi hancur katanya itu ya. Emang kegesrekan selalu kita dapatkan dari trio gesrek. Masya Allah, semoga idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan, pasti kejutan baik, kejutan bahagia untuk kita semuanya. Ya, ya, selalu support dan dukung yang terbaik untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya, persahabat, kita juga mendapatkan kabar spesial. Kita lihat di unggahan terbaru dari akun sahabat.ing underscore leslar. Ini mengunggah sebuah postingan. Ternyata, Al-Fatih atau BBL dan Bibi Guzel ini masuk namanya persahabatnya dalam soal ujian. Terpampang nyata persahabatnya nama al -Fatih dan Guzel. Tuh, ini tertera namanya di soal ujian Ini sih cute banget ya Pasti yang bikin soal ya Ini fans Leslar banget nih Garis keras Wow <tuh> Ini suatu kebahagiaan dan kebanggaan juga nih Sebelumnya Pandanya, bapak bundanya juga masuk dalam soal ujian Dan sekarang anaknya juga ikut-ikutan namanya Persapet ya Memang the best banget nih Lesti dan Rizki Bilar kita lihat juga bersahabat dari sebuah kalimat kansen yang dituliskan di postingan ini Gua yakin nih yang bikin soal pasti Fazel, Fatih Ki Haris keras katanya tuh Wow, Masya Allah banget ya Hingga tanggapan komentar pun banyak sekali diberikan Yakni dari akun Teddy Ilal Kejora mengatakan, setelah soal emak bapaknya, terbitlah soal tentang anaknya Wow, luar biasa dan selanjutnya juga persahabat, ada komentar lain diberikan dari akun Arif Mamik Mengatakan, ternyata Al-Fatih romantis ya, kayak papahnya, guzel jatuh aja Langsung diperiksa loh kakinya, sweet banget sih, ada Zainab ganggu aja katanya tuh ya <laughs> Ini sih luar biasa, kebahagiaan yang kita dapatkan, Alhamdulillah adalah kesenangan kita selalu menjadi sorotan Mudah-mudahan banyak sekali kabar-kabar baik yang tentunya kita lihat dan kita dapatkan Selanjutnya kita ke unggahan tablet novel ofisial Ini mengabarkan soal Bunda Lesti dan Papa Bilar mengenai masalah panggilan dari Baris Krim Soal masalah DS ya Kita lihat ada sebuah kalimat Sempat bungkam Bilar dan Lesti akui siap kembalikan uang pemberian Doni Salmanan ke polisi Disimak persahabat ya kabarnya Nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terseret atas kasus penipuan yang dilakukan Doni Salmanan Berikutnya, sebab saat pernikahan, Leslar Doni Salmanan sempat hadir dan memberi hadiah amplop tebal berisi uang Usai menerima panggilan dari Bareskrim Bilar akhirnya membocorkan jumlah uang yang diterimanya dari Doni Salmanan. Pasti warga Korea sudah tahu ya nilai dari uang yang dikasih oleh Doni Salmanan kepada Leslar saat di pernikahan. Kita lihat persembat yang sebuah kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar. Saya dan istri telah menerima surat panggilan dari Bareskrim terkait penyelidikan kasus Mas DS yang mana beliau sempat memberikan kami amplop sebagai hadiah pernikahan senilai 20 juta rupiah. Itulah kata Papa Bilar di postingan IGs beberapa hari yang lalu. Kita doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga percaya subuh sebuah kalimat. Rizky Bilar dan Lesti pun berjanji akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Mereka siap memenuhi kewajiban pengembalian uang, persahabat ya. Kalau bagi Lesti, 20 juta masih ya, persahabat ya, dibalikin. <gifat> kita doakan saja mudah-mudahan, idola kesenangan kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Berikutnya, persahabat disimak. Kalimat yang diposting di ujian ini, sebagai warga negara yang baik, kami akan kooperatif dengan memenuhi kemanggilan tersebut, serta bersedia mengembalikan uang yang telah diberikan saudara DS kepada kami ke pihak yang berwenang. Tuh, bersedia banget ya Leslar mengembalikan uang senilai 20 juta yang telah diberikan sebagai hadiah pernikahan kepada Leslar. Tentu ini masalah mudah-mudahan cepat selesai persahabatnya. Kita doakan yang terbaik untuk idola kita.